mudah. Ini aja dulu Trinitas dan Tauhid. Kan, gitu ya. Ya kan begini Bang Andi ketika ya. dijelaskan tentang Trinitas, dibilang kemana ditanya tentang ayat Alkitab kan saya coba mengajarkan tentang memberitahukan. Begini loh pendekatan yang benar. Oleh karena itu dari dulu saya sudah katakan pembelajaran Alkitab itu bukan dengan mengambil ayat dari kejadian sampai wahyu bukan. Satu-satu kita lihat Jadi Selain kita... dari kejadian sampai wahyu terus sumbernya dari mana Pak Yusuf? Iya, begini, kan kebiasaan orang dari sini ayatnya ini ayatnya bingung itu mau jelaskan tentang apa itu? Ya kan tia, semua ayat di Bible itu menerangkan hal yang sama, kan berbeda-beda penjelasannya iya, Pak Yusuf. Makanya butuh pembelajaran Alkitab baru kita duduk bicara. Jadi Alkitab. kalau membahas tentang terinitas kan nggak perlu pakai kejadian sampai wahyu, bu yang jadinya Pak Yusuf? Tidak, maksudnya itu bukan itu, tetapi saya mau membandingkan atau mau mengatakan. Bahwa pengambilan ayat ini juga bukan secara atak ya ke sini ke sana bingung kita Kalau membahas Yohanes ya kita coba menggali apa yang dikatakan Yohanes Itu pembelajaran bukan Ya oke okay. gue tanya, sana. Gua, tanya dia sama dia, sama dia, dia. gua tanya sama you Gue tanya sama you Gue tanya sama you Yohanes itu kan bilang you ambil dari kitab Yohanes Inti hmm. dari yang, di, yang dibicarakan Yohanes itu apakah dia membahas trinitas Ayo Gua Kristen 37 juta, inti Oke kita pakai ayat kita pakai Hermann diam dulu Pak Yusuf Diam ke Pak Hermann, ya. sama kalian Kita pakai ayat ya, gua buka dalam Yohanes pasal 20 ya Beneran di kalian tuh bohongnya banget, 50, ayat 31, 30, ayat 20 ayat 31 Pak 20 ayat 31 20 ayat 31 coba aja Mereka nah, juga Itu, itu Morai Rizky tau Ya tau lah, maksudnya kita gak tahu Gimana sih Nah <laughs> ini ya Ya itu. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama yang enggak ada di sini, Mas Trinitas. Oke, okay. okay, tahan dulu. Uh, mau, mau bahas ada. dari ayat ini. Oke. Okay. kita nggak perlu ngarang-ngarang lagi. Orang Yohanesnya ngomong eh, kayak begitu. Lu siapa? Lu siapa? Emang lu Yohanes? Jangan, jangan ditutup. Jangan ditutup, Mas Valen. Biarin oh, aja. Jangan ditutup. Hey. Biarin. Ya lanjut. Pelan-pelan. Nah, Hmm. jangan dikaburkan pelan-pelan ah. apa yang mau dibahas dari ayat itu. Injil Yohanes nah. itu kan menceritakan tentang Yesus itu adalah Mesias anak Allah bukan berbicara okay. tentang Trinitas oke okay. apalagi okay. yang kau oke okay. oke okay. okay. tunggu tunggu betul parang itu dikatakan itu Yesus tentang apa tentang Yesus adalah Mesias Oke, apakah Mesia, apakah oh, Mesia tunggu. itu ya, sama dengan Trinitas? Saya tanya dulu. Tunggu, tunggu, tunggu. Mesias ya. artinya yang diurapi. Betul, yang diurapi. Artinya. Nah, Yesus dimana ini? Diurapi. Dimana Yohanes bahas Trinitas? Oke. Kok Terus. jangan ngarang-ngarang lah. Tunggu. Ngara -ngara. tunggu. tunggu. tunggu. tunggu. Apa ini tunggu. Tadi, Yohanes membahas tentang hmm. Trinitas ini keseluruhan lihat. Tapi dari ayat ini pun bisa. Mana ayat. Trinitasnya? Dimana? Ini enggak ada anak kalah Coba tunggu. perhatikan. Gua pakai perhatikan original text. Gua pakai original text. Coba coba. Original, original mantap. Test, mana si web? ada kata triada di sini? Coba triadanya di mana? Tria, memang tidak. Coba lihat-lihat. Karena nggak ada. Lupa siapa? Coba aku nanya sama lu. Di mana di sini? Yohanes ngomong. Penjelasan okay. tentang triada. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Jadi kamu berpikir Yohanes ini hanya ah. tulis tentang ayat ini. Itu kekurangannya. Ah, eh, oh. oh. Ayo oh. oh. Ya yeah, silakan. John, Yenestro politik satu kan? Iya. Oke, sebutnya nya. Tauta dege hina pestewote. hoti Yesus, Estinho, ho Puyos toteokai, hina pestio. Pisteuontes, pisteuontes, join EGT, ento onomatii auto. Nah di sini di situ Yohanan itu ngebahas tentang Yesus inti dari Yohanes Kitab Yohanes itu menjelaskan bahwa Yesous itu adalah Kristus bukan yes. Triada oke oke oke ini okay. di mana okay, emang Kristus okay. itu artinya apa? Oke oke kamu mengandalkan ini sebagai kamu katakan tadi ini ayat ini yang menjadi kunci nah, iya, iya, itu okay. kan intinya Terus, Oke. Anda, anda akan yang nggak hidup akan sejaman akan Yohanes, akan terus Anda membuat satu premis, akan akan akan akan dalam akan sebuah akan marketing akan teologi, bapak-bapak bapak gereja akan menarikkan bahwa Yohanes sedang mengajarkan trinitas. Lupea, Al bilang okay. orang itu ayatnya jelas, lu gitu, ya, jangan gitu, Bang kalian Jangan-jangan sampai yang lainnya pilih, sampai. Eh, hey, maaf, Maaf, maaf. maaf, maaf, maaf, maaf. Okay, dengar Ma, dengar maaf, ya. Halo, Yusuf. Dengar. Ya, ya, dengar ya maaf, maaf, maaf. Ya, om minta maaf apa, Yusuf? Oke, okay, okay, dengar dulu. Ketika kamu mempelajari mempelajari hanya ke itu saja dan mengatakan itu adalah kesimpulan Yohanes, dari mana pembelajaran pertama itu? Kedua, ketika kamu menanyakan siapakah saya kalau tidak mengetahui tentang Yohanes sebenarnya. Itu pun sebenarnya menabok kamu sendiri. Memangnya kamu kenal Yohanes. Sudah tidak mengerti tentang pemikiran Yohanes, lagi mau mengatain orang. Nah, begini itu satu. Kedua. Ketiga, ketika mengurai tentang Yohanes, kita lihat apa sebenarnya tema-tema penting yang ada di dalam Yohanes. Bukan ayat per ayat. Dari ayat tadi saya coba untuk mau menguraikan bagaimana cara melihat Yohanes tapi kau ubah menjadi bahasa aslinya untuk menglabui. Saya katakan untuk mengelabui. Karena kau tahu, saya tidak tahu bahasa asli. Oke? Okay? Nah, ini iya, apa? Anda satu Jadi, mengerti ketika. Begini, begini. Ke Dengar dulu. Dengar dulu. Kamu nggak oh, ya, mengerti pembelajaran Alkitab. Tapi sok-sok mengerti. Ayat, bu. pakai ayat. ayat bukan pembelajaran Alkitab ayat. Memangnya oh, kau mengerti apa tentang ayat, ayat itu? Ya, ya, bukan. Kau mengerti ayat. apa tentang pemikiran Yohanes? Apa? Yaitu Yohanes 20 ayat 31. Inti dari semua yang ditulis Yohanes. Kok bisa itu -inti? Bagaimana Batu, siapa, siapa, siapa yang mengajarkan 5, kepada 2, anda? Duh, siapa gimana? yang mengajarkan kepada anda itu adalah inti di dalam apa? Ya, Yohanes. Yohanes yang nulis apa? Ini begini, itu, begini. itu jelas ayatnya inti Injil Yohanes itu adalah dua puluh ayat tiga Yohanes penuh dengan teritunggal. Mau kubuktin? Boleh, Boleh pak, silakan pak, silakan pak. Silakan, pak. Baca Yohanes dua ayat dua Yohanes dua puluh dua Yohanes biar, 1, biar, pak. biar Pak. Sebentar, sebentar. Biar, biar, ya, biar dia, ya, biar dia, ya, dia. dia. mau buktikan nih. Sebentar, mana, ya. mana? Coba di share dulu. Yohanes berapa Pak? Dua ya, puluh Itu loh, soal Thomas itu loh, Ya Allahiku, ya Tuhanku itu loh Biar dia baca dulu, biar dia baca. Apal biar. itu? Dilihatlah kronologinya kalau mengutip ayat. apa-apa. Nggak apa-apa. Biar baca dulu Pak ya. Tapi jangan ngarang ya. Iya ya. Iya, ya, baca, ya, ya, baca Pak. Jangan Iya baca Pak. Baca. Kalau giliran gue ya sama dia nih. Baca Pak. Ya Bapak ya. Ya baca lah Yohanes 2 berapa Pak? Yohanes Ayat 28. 20 ayat 28. 28, kebawa lagi. Itu orang kaget dibilang ngomong di hari ya. orang. Pak baca Pak. Iya kan. dibaca deh. udah dibaca. Ya, ya, karena mana? atau ya, ya Tuhanku, ya Allahku. Ya, itu pakai di situ yang Tuhan ya. siapa? Yang Tuhan siapa? Yang Allah siapa? Dua-duanya Yesus itu Tuhan dan Allah. Oke, Yesus Tuhan dan Allah. Berarti Yesus Tuhan dan Allah waktu hidup. Iya. Oke, ya, ya, baik. 1, 5, 5, 5. Ya. We, jangan pindah dulu. Baik, 28 ini berarti Yesus Tuhan ya. dan Allah gitu. Iya. Iya. Jadi, jadi selama Yesus hidup, dia Tuhan dia juga Allah. Betul. Ya, se waktu di dunia saya, ya, se di dunia. dunia. Ya, Bentar dulu Pak Yusuf sebentar. Eh, permisi, permisi, permisi. Ya, saya permisi Ya. Iya, baik. Oke, oke. Yakin ya, Pak ya? Iya, yakin. Dengar dulu, dengar dulu. Iya boleh ya, yakin yang dulu yakin. Berarti yang disalib siapa? Yang disalib itu kemanusiaan Yesus. Nah, keman ah, bermendua. Waktu 2.8 ini ada Yesus pakai manusia enggak? Yesus sewaktu di dunia, dia Apa? Yesus dan Allah. bingung, sebagai manusia. jangan pindah dulu. lu bawa ayat, lu bertanggung jawab. Tahu ya. kan cerita tadi di oh, menjawab, jangan pindah dulu. Dia Tuhan dan laku. Kamu tadi si menjawab. Yesus ya. selama hidup, Dia Tuhan dan Allah kan? Ya, ya, waktu disalib, waktu disalib ke manusia. Dia mati dalam keadaan sebenarnya. Apakah di Thomas 28 ini Yesus adalah manusia? Dia manusia dan Allah. Mana ayatnya? Yesus manusia dan Allah. Eh, tadi Thomas tadi? Thomas ini menjawab, "Ya Tuhan, ya ku ya Allahku, tidak ada manusia di sini?" Dingin, oh, anak Anak... Iya, ini buahnya satu empat belas, kan? Ngotak-ngotak lagi, manusia oh. pindah lagi satu empat belas. Iya, buka pindah lagi satu empat belas. Ayo, apa? Yang selama dua belas baca ya? Baca ya? Firman telah menjadi manusia, dan diam di antara kita. Ayo, iya, kita gitu. menjadi manusia. Siapa yang menjadikan firman? Siapa yang menjadikan firman menjadi manusia? firman tidak pernah dijadikan kekal. Ya, itu menjadi itu, baca itu. Firman manusia Firman itu kekal. Firman itu telah menjadi siapa yang menjadikan firman menjadi manusia. siapa Firman itu datang sendiri menjadikan manusia. Firman ya, yang menjadikan manusia. Firman menjadi pekerjaan roh kudus manusia. Siapa? itu pekerjaan Roh Kudus. Datang, Jadi Firman oh, menjadi manusia. Firman Firman itu kekal tidak pernah manusia. Firman itu datang sendiri Firman itu Kekal sendiri dari manusia. Firman nanya manusia. itu itu Firman Firman itu datang dalam inisiatif Siapa yang menjadikan? Siapa yang menjadikan? Tertanianu salah tertama salah Tidak oh, ada yang Itu adalah tertama salah Tidak ada yang menjadikan Firman Iba. menjadi manusia Dia Iba. datang Iba. Iba. manusia baca, coba, coba baca, coba, coba baca Coba baca Firman itu tidak berubah Firman tidak pernah menjadi manusia Kehilangan ketuhannya dia, tidak Firman infarknya ketuhannya tetap Firman dulu Oh ya ada kata menjadi pak menjadi tidak berarti Tuhan yang hilang jadi manusia tidak bikin, begitu bikin bikin ya. kamu sendiri Pak bikin ya. kamu sendiri ya Pak oh, makanya kau bikin kau tidak paham Alkitab tapi saya tahu kau apa arti ya, kata, kata menjadi Allah apa arti kata menjadi Pak apa arti kata menjadi Pak apa arti kata menjadi Iya menjadi tidak berarti bahwa dia bukan Allah lagi buktinya dia di dalam dunia melakukan Allah apa arti kata menjadi menjadi dia mengambil ya tubuh manusia siapa ya, yang, mengambil siapa yang, yang, yang mengambil. mengambil siapa yang mengambil Allah sang Firman berarti Allah sang Firman masuk menjadi manusia bukan hmm. kemanusiaannya tercipta hmm. di dalam perut Maria oleh pekerjaan Roh Kudus bukan yang, Allah tidak siapa, pernah siapa masuk ke dalam perut Maria ya siapa yang menciptakan manusia ini Roh Kudus pekerjaan Roh Kudus Roh Kudus yang menciptakan, pertanyaan pertanyaannya?" "Pusing, pusing, pusing, pusing, pusing, pusing, pusing, pusing." kan pusing, kan? pusing, pusing, pusing, pusing, pusing, pusing, pusing, pusing, pusing, pusing, pusing, pusing, pusing, pusing, pusing, pusing, pusing, pusing, pusing, pusing, pusing, pusing, pusing, pusing, pusing, pusing, itu pusing, itu itu, itu. Itu <tanya> sejak kapan Allah bisa masuk ke perut manusia otak kau tolong dipakai dulu Ya, sejak kapan Allah bisa masuk ke perut manusia? Allah Maha Besar atau katanya omnipresen. Kalau itu dicari omnipresen, Pak. Omnipresen apa, ya? artinya apa, Pak? Omnipresion artinya apa, Pak? Ada nutu ada ya, kemanusiaan dia tercipta oleh andro kudus. Siapa yang menciptakan, Pak? Roh kudus. Ya, roh kudus percaya. ya. Pak. Jadi bapak bukan ya. Bapak. Ya, Jadi bukan Bapak, di, bapak i, yang bukan Bapak yang ini yang mencipta, bukan. untuk pekerjaan andro kudus. Oh, roh kudus yang bekerja. Atas perintah siapa? Ya, ini kan ada perintah siapa? itu